Salam bagi. Ya, kadatullah hari ni Wakara. Alhamdulillah kabar kita boleh pakat tubet boh butil Hari ni tu kita tengok dah bagaimana kejayaan qada-qada eh, hari ni kita pakat klik ke qada-qada belaka nah. Nah, siapa Raja, calon ni pun klik pada qada-qada jangan berasa duka cita pusing banyak hak hak, -hak apa hak, hak hak tak hak tak benar. Hak benih, jangan wasah galak, syukur pada Allah, takut pada Allah. Jalan dari murni, susah nak selamat pada api neraka, jalan orang benih. Tak pat, kena bawa amanah besar. Nah, Kadang-kadang tak bau, bau syurga lah. Nah, orang yang benih tu, kena beringat benar-benar, ya -benar, orang yang Nah, orang yang tak benih, sabar banyak-banyak. Boleh, dia tu, hakanak malak padamu, tak seimbang kamu benih qada qadani semua molek mun berdoa sama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna hasanah bagi mau ialah tak benar ya tak benar nah hasanah bagi mun itu awak mun berdoa sama nah bagi orang benar insyaallah hasanah bagi ialah benar nah imamun adil ketua yang adil ni boleh masuk syurga dibawah bawah Allah sekali lagi boleh duduk bawah Allah tapi kalau tak ada haa, tak bau-bau syurga tak bau-bau syurga bagi orang ni ketua orang terutamanya ketua dengan jalan dia tu semak je calon diri je ah oh, tu kena tanggungjawab besar lagi insya-Allah pakat tolong dan kita pakat tolong dia pak tolong orang, orang yang jadi pemimpin kita Takat ke dia. Mari sokong dia. Jangan hidup berlawar. Awak siawalah dia untuk dia nak berihan pratek. Nak berihan wilayah. Nak berihan cangwak. InsyaAllah. Kedatulah dah. pakak kerjasama. Nah, pakak orang panggil apa? Penuak. Pen. Nah, balik ahlah. Ui pan Hak wasamu nak uak tu. Ya Allah. Ui kepada yang benar. Pakak uak. Mubakai di pembantu dia. Tak ada kata katuk peluai. Tak. Kamu Allah pun tak apa. Tapi mu ada peluang untuk sokong orang ini Orang ini jangan nak tolak, jangan nak katuk peluang pada orang Allah ambil puka peluang pada dia mari pakap qosi untuk nak buat supaya kamu boleh masuk syurga, supaya kamu tidak jadi masuk dalam orang yang tak bau-bau syurga. Dan kamu tak jalan ko nip, pun tak bau syurga. Mu ajak puak-puak tengang orang lawan dengan mong yang tak menaik keja sekali penua. Nang apa dia? Kronkan Mari kita pakat wak jadi umat ni maju. Umat maju. Hei orang sokong siapa dia. Apabila benih siapa. Lepas pada ni kita nak sokong dia lah. Sokong dia benih. Janganlah awak kita. Hari ni bukan buka semak cik kita. Bukan ayuk kita. Tak betul lah tu. Hak mana tu hak akad yang di ayuk hari ni. Kita kena pakat sokong dia lepas pada ni. Pakat tolong dia. Sebab amanah nusa Bukan orang tu. Bukan orang ni. Siapa dia ayuk tak penting. pentingnya maju negeri kita. Maju negeri kita. Jangan kita buat jadi. nak berpuak sapa. Keduk letak. dok gadak ting dia semua. Tak betul lah tu. Tak betul lah. Kita mari pakat sokong. Ya Allah. Pakat sokong ke meni. Nah itu adalah saudara kita. Dia nak buat kemajuan. Kita nak buat juga. Tapi kita tak ada, boleh keluar secara dapai. Ha, duduk dapai. Kita dok di belakang. Sokong dok di belakang penting. Nah daripada sokong. dok dapai lagi kadang-kadang. Nah, abak kita tu selamat daripada bahaya-bahaya yang tua tu. Nah, dan kita boleh nah, bersama-sama untuk jaya umat secara jadi kaki belakang pula bagi orang yang tidak jaya. Bersama-sama lah bersyukur pada Allah dah sabar dalam menerima qadar dan kepada Allah SWT. Jangan ikhlasi, jangan balah. Nah, dan jangan bunuh membunuh. Ada setengah siapa mereka bunuh pada. Nak bakat nak bunuh orang berni. A'udzubillah, nah, Nishayatana, Rahadzah syaitan, Kita adalah syaitan, Umat Islam. Nah jangan, Kita bernama doa, Ya Allah, Udilah kekuatan kepada orang berni. Supaya udilah kekuatan, Dan keikhlasan kepada orang berni. Dan berilah pada kekuatan, Membantu kepada orang Allah, Ikhlas dalam segi bantu orang berni. Dan umat akan maju dengan sahabat nah tidak terus menerus kelahi di antara orang okay, benar, benar dengan orang okay, halal kerja satu padu ummatan wah